Halo guys, kali ini aku lagi di rumah Prince yang paling cantik. Aku punya ada atas terus Abi. Nah kalian lihat ya, nih, aku punya Saram kan? Rakyat aku yang lebih cantik banget. Nah lihat di baju aku. Wih, pas kespen.